Makna yang berbeda, ya. Di sini, untuk kartu yang pertama di bagian kiri ada kartu death dengan angka, 13 kalau aku nggak salah ya. Terus di bagian tengah ada page of cups, di bagian kanan ada nine of swords. Oke, yang aku lihat di sini, kalau dari nuansanya memang agak... Hitam-hitam gitu ya, bukan berarti ke arah uh, sihir atau apapun itu ya, kayaknya enggak. Enggak cuma ya, aku lihat di sini kadang suka ke bawah mimpi ya. Jadi orang yang suka sama kamu, orang yang deket sama kamu itu kayak sampai ke bawah mimpi, saking sukanya dia gitu ya. Jadi kayak... Saking cintanya dia, ya, sampai-sampai... Kamu itu selalu ada, gitu lah di mimpinya dia dan... Menjadi bunga tidurnya dia. Gitu, yang aku lihat ya. Bukan sesuatu hal yang negatif. Yang aku lihat di sini. Ya, maksudnya negatif tuh... Ke arah yang menjadi ibaratnya kayak... Mimpi kan ada mimpi baik, mimpi buruk, gitu kan, ya. E, tapi di sini aku lihat mimpinya mimpi baik. Ya, mimpi baik. Kalau negatif itu... Uh, tergantung ya karena yang aku lihat di sini kalau misalkan ya kayak dia mimpi dewasa gitu ya sebutannya tahu sendiri gitu kan ya tentang kamu gitu which is normal normal aja sih yang aku lihat ya di sini normal normal aja karena uh, ya itu nggak bisa dipungkiri gitu kan ya yang aku lihat nggak bisa dipungkiri uh, yang namanya manusia gitu kan ada obsesi ke arah sana. Cuma yang aku lihat di sini dia masih masih uh, biasa aja gitu. Maksudnya kayak enggak nyelonèh gitu. Ya kalau kalau mimpinya kayak gitu ya dia nerima-nerima aja. Bahkan mungkin ngerasa bersyukur banget gitu kan. Dia sampai mimpi kayak gitu. Tapi kok bahasnya mimpi kayak gitu ya? <dusuk> <tusuk> ah, aku nggak tahu kadang orang masih muda gitu ya kayak kadang orang masih muda e, masih istilahnya kayak apa ya namanya kayak maklum gitu ya baru puber mungkin gitu kan untuk beberapa orang atau puber kedua ketiga lah ya gitu ketika mimpi mimpiin kamu terus sampai mimpinya kayak gitu gitu ya dalam tanda kutip gitu kan ya mimpi ke arah dewasa gitu e, mungkin bisa jadi kayak Ya, cuma mimpi dewasa itu kayak ibaratnya kayak uh, peluk, cium gitu kan. Tapi kalau ke arah sana berlanjut gitu, itu itu urusan dia gitu ya. Itu urusan dia dengan uh, pribadinya dia, dengan uh, otaknya dia ya. Kinerja otaknya dia gitu. <laughs> seperti itu ya aku lihat. Oke, bisa sampai seperti itu ya. Karena saking sukanya, saking cintanya dia ke kamu gitu kan. Dan ya... Apa ya, kalau mimpiin sebetulnya kan menjadi sebuah e, penghormatan banget gitu ya. Kayak, wow, aku di mimpinya kamu sering gitu. Kayak gak percaya aja tapi ya yaudahlah ya percaya-percaya aja gitu. Karena kan dia yang mengalami gitu. Mimpi itu kan gak bisa ditonton bareng-bareng gitu ya. Emangnya Youtube gitu kan. <laughs> Mimpi itu ya experience atau pengalaman pribadi gitu kan. Jadi seperti itu ya, oke tapi rata-rata dia nggak nggak nggak nyampe dia ngomong misalkan aku mimpiin kamu oh kayak gitu ya tapi sebetulnya kalau mau dilanjut dia mimpiin kamu sampai berlanjut ke arah yang tadi dewasa itu gitu ya yang aku lihat di sini dia nggak berani untuk meneruskan karena menghormati gitu menghormati kamu gitu kan ya kayak gitu yang aku lihat dan kalau dari perspektif uh, cowok mungkin gitu ya karena aku yang ngebacain cowok gitu. Kalau seperti itu sebetulnya ada sebuah penghargaan aja sih gitu ya, sebuah penghargaan kayak wow, bisa sampai uh, ke bawah mimpi karena kalau bagi aku mimpi-mimpi kayak gitu tuh jarang-jarang. Maksudnya kayak jarang banget bisa mimpiin orang yang ya aku suka banget nih sama sosok ini terus ke bawah mimpi banget gitu kan. Ya. Itu jarang, jarang banget gitu bagi, bagi aku gitu ya. Untuk sebagian orang kayak gitu gitu kan. Dan kalau dia sampai mimpi kamu berarti itu adalah sesuatu hal yang spesial. Berarti dia sering mikirin kamu gitu. Karena biasanya kalau, kalau sampai kayak gitu kan berarti dia mikirin kamu. Gitu ya mikirin kamu terus gitu. Ya aku lihat sampai ke bawah mimpi ya. Tapi untuk beberapa orang ada yang memang sering banget mimpi ya kan, sering banget mimpi dan uh, ya mimpinya kadang ada banyak banget gitu ya kayak pemain-pemainnya gitu ya kayak drama-dramanya gitu kan pemainnya banyak banget tapi kalau khusus untuk percintaan kalau dia mimpiin kamu selalu nah itu merupakan sebuah pertanda gitu loh, bahwa dia memang uh, suka gitu ya sama kamu dan memang dari subconscious dari alam bawah sadarnya aja dia sampai inget kamu terus gitu ya apalagi di kehidupan nyata gitu kan seperti itu ya. Oke okay, cuma kalau malu untuk mengakui dan dia itu misalkan aku mimpi kamu terus uh, kamu nanya emang mimpiin apa? Ya mimpi gitu paling kayak cuma gitu doang gitu ya enggak enggak uh, enggak melanjutkan atau enggak membeberkan yang lebih jelas sih enggak apa-apa juga sih yang aku lihat ya karena dia malu mungkin gitu kan untuk uh, mengungkapkan mimpinya tersebut ya, ya enggak apa-apa sih yang aku lihat wow sampai sampai kayak gitu ya saking cintanya yang aku lihat wow oke okay. ya yeah. <laughs> itu sebuah penghargaan aja sih, di, bisa dimimpiin sama seseorang, ya uh, kalau misalkan ada seseorang yang mimpiin kamu, gitu ya, itu, itu ada sebuah penghargaan dimana uh, jiwa kalian berdua tuh udah dekat sebetulnya, gitu ya, kayak udah ada bonding, udah ada yang namanya soulmate, gitu kan kayak itu yang kelihatan di kartu, ya dari zodiaknya di sini, ada zodiak Scorpio untuk uh, kartu di bagian kiri. Uh, kartu bagian tengah ada Pisces, Cancer, Scorpio masuk lagi. Kemudian di bagian kanan ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.